Heboh video wanita dipukul pria di Bandung Seorang wanita di kota Bandung yang belum diketahui identitasnya mengalami aksi kekerasan oleh seorang pria Berdasarkan rekaman video berdurasi 15 detik yang diunggah akun app berita kota Bandung Terlihat seorang pria mengenakan jaket warna hitam mulanya keluar dari sebuah kamar mirip Indekos Pria tersebut tampak membawa suatu barang berwarna pink yang kemudian dia masukkan ke saku jeleknya. Di belakang pria itu kemudian muncul seorang perempuan berusaha mengejar pria itu. Perempuan itu mengenakan pakaian warna merah, dia berusaha menarik pria itu. Tapi pria itu malah memukul wanita tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Berkali-kali pria itu menjatuhkan perempuan itu suara raungan kesakitan terdengar. Di akhir video, perempuan itu tampak terjatuh sedangkan pria meneruskan langkahnya meninggalkan lokasi. Sementara itu, Kartini Reskrim Poloksek Batu Nunggal, Ibda mengatakan belum ada laporan diterima oleh polisi berkaitan dengan peristiwa itu. akan Tetapi polisi bakal turun tangan ke lokasi untuk mengecek sekaligus melakukan pendalaman. Kejadian tersebut terjadi di wilayah Kebon Gedang, Batu Nunggal, Kota Bandung sekitar pukul 2 siang.